ini kita akan menguji akurasi lagi antara mimis biasa dan mimis seluk lur. Ini D12 klasik dan ini seluk Black Hole 10,5 green. Nah, seperti ini mimisnya lur. Ini yang seluk Tinggal sedikit tapi cukup lah untuk tes akurasi. Ini ada mimis satu apa? masuhan mimis satu ini apa na, mimis lokal dan ini di 12nya kalau kemarin ini saya uji di 50 meter saya Nyatakan lulus uji nih lor, bagus tapi belum tentu jarak 50 meter bagus jarak 30-40 bagus itu belum tentu lur ya nanti kita uji Oke langsung saja Lur dan di sana itu Lur target kita nanti yang akan kita bidik nah itu di sela-sela pohon batang sawit itu kita akan apa namanya sama-sama di 10 tembakan oke ini uniknya lor oke langsung kita uji oke lor di 10 tembakan pertama menggunakan mimis D12 klasik Oke, langsung saja loh. itu lubang yang akan kita jadikan acuan ber. sedur ya. Buat tembakan. Oke, grouping ke bawah sedikit Syukur ya, mantap ya. Yang kelima, langsung menggunakan magasin. Oke, grupin rapat. Oke, masih rapat lor ya. Yang ketujuh. masuk yang ke sembilan geser sedikit loh agak ke kanan kalau di layar agak ke bayar satu yang ke-10 ini yang ke-10 oke masuk oke sebelum tembakan dan kita ganti pakai mimis slug black hole nya nah, oke mantap kita ganti pakai black hole nya kita nah, isi ya? Kita langsung tes akurasinya. tetap ada sedikit kegeser ke kiri karena di sana ada orang panen sawit. Kita tembakan agak sedikit ke atas, caranya sama lur ya, sejajar dengan yang tadi. Oke, langsung kita eksekusi lur. Oh, ada lubang di sana. Kita berlubang di sini ya angin mulai datang Oke kita di sini. itu loh ya kekenaan beda sama slug sepertinya agak geser ke bawah setengah dot kita coba di setengah dotnya dulu ya masuk kembaan yang ketiga oke masuk lagi ini lebih ngeri kayaknya lor kalau slug ini lor cuman dia laju mimis sedikit agak berat karena roknya kan dangkal dia mantap perkenaannya oke yang keempat gisar dulu ya goyang-goyang terus layak satu kayaknya ini oke okay, masuk yang ke oke okay, masuk yang ketujuh Hmm. Air lagi lurus satu Yang ke depan Iya masuk Bintang Ya, masuk lagi 10 bagus masuk judur ya perkenaan layarnya dua di sebelah bawah dan sebelah kanan layar sedikit ada dua mimis yang fire di Silahkan teman-teman sendiri yang menyimpulkan, kalau oh, bagi saya ini mantap. Ini kemarin udah saya coba di jarak yang seluk ini ya, saya coba di jarak 50-70 sampai 100 meter, loh itu masih eh, mantap kenaannya. Oke, silahkan teman-teman sendiri yang mencobanya. Terima kasih sudah menyaksikan Oke lor cukup ya di 20 tembakan Di sana target pertama tadi Nah tadi, nah itu lor Itu yang pakai D12 Dan di sana Mana Nah itu Itu yang pakai slug tadi Lur Nah itu Itu yang pakai slug Dan ini yang pakai D12 Cara sama misalkan 35 meter coba kita sedikit zoom nah itu lho itu ya oke ya cukup ya terima kasih